Ilmu itu harus diterapkan, harus diamalkan Tidak boleh disembunyikan atau dirahasiakan Jika ilmu diam, tidak diamalkan atau dirahasiakan Berarti tidak ada manfaatnya, tidak ada barokahnya Berarti untuk pribadinya sendiri, bukan untuk umat Semisal engkau Hafiz Quran Bisa baca tulis Al-Quran Ya harus kamu ajarkan, harus kamu amalkan jika kamu takut, sombong Terus lantas kamu tidak mengajarkan itu Berarti ilmu kamu tidak bermanfaat Hanya untuk dirimu Manfaat untuk dirimu sendiri Tapi tidak untuk umat Sombong itu boleh Tapi harus ada tatanannya Harus ada ilmunya Ibadahnya orang yang tidak berilmu Sama tidurnya orang yang berilmu derajatnya jauh lebih tinggi Orang yang tidur tapi berilmu Daripada yang beribadah Mereka menyalahkan orang lain Tapi dia tidak tahu salahnya Mereka mengafirkan orang lain Tapi ia tidak tahu kafirnya sendiri Seorang manusia yang masih menyalahkan orang lain Yang dianggap salah Berarti ia masih belum menemukan jati dirinya Belum mengenal dirinya dan Tuhannya Karena seseorang yang sudah tahu jati dirinya mengenal Tuhannya, maka ia tidak akan pernah menyalahkan orang lain walaupun dianggap beda dan beda paham karena apa karena Sang Yang Tunggal menciptakan makhluknya bermacam-macam ada yang hitam dan ada yang putih dan sebaliknya